nampak tak coklat dia? Uda you. Hi guys, assalamualaikum. Hari ini aku. nak unboxing. Aku parcel ni. Aku dapat daripada artis lakon. Lakon kopi, guys. Tak adalah disisar je bagi aku. Mestilah sebab aku menang. Join dia punya giveaway. Punya contest. Ada dua item dalam ni. Seperti yang dijanjikan. Ah, ah, dia ah, baru launch. Apa ni? Palut punya tu. Banana salai. Yang ada dip dengan coklat. So benda tu ada lah. Makanan tu ada lah dalam ni sekali. Dia punya apa? Produk tu dan juga tudung dari uh, pro, daripada Kabila. Nak Tahu kenalah tengok video ni sampai habis. Okey nak tahu macam mana rupa banana salai tu di-dipkan? Ah uh, kenalah tengok. Okay, mula kita join kontes a uh, komen-komen dekat post dia kan tapi tak ada sekian okay, tu. Kita join time live dia tu dia bermurah hati pula nak buka pula soalan untuk Uh, bagi hajian sama juga, okay. so aku dapat. Ya pada soalan yang aku ketahui di kawin kemarin kita muksi. Ya pada Saharul Zuan, okay. Dan tada, dan, tada, dan, tada, dan dan dan dan oh. tidak, makcik, makcik. Tidak, tidak. dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan tru tru tru tru tru tru tru kita ada banana salai crispy. Dia pun buat dapat pisang salai sebenar. Nampak tu besar-besar pisang salainya. Ha panjang kan dia. bulan 7 nanti. Ya selain ni. Iya kita dapat Kabila punya. Okey. tengok packaging dia sangat eksklusif you all. Tengok Eh okay. mari kita buka unboxing. Ada Grand Jellyline. Okey. Kita dapat tudung warna merah. Tapi aku tak tahu lah ini apa materialnya. Kita tak pakalah sangat bab-bab kain ni. Tapi tudung ni ah tu ah, warna merah. Ni tudung instant. Ah. Warna merah. Me Ah nampak ni eh. So senang je kau sarung saja, sarung. Ni dah boleh terus lilit. Ha. Begitu saja. Sihat? Yeah. Okay kita sudah unboxing. Mari kita unboxing ni. Katanya post story dulu. Nampak kau orang main nampak dia punya pisang. Tak sabarnya ya. Yok, yo. Katanya sedap. Okay kita ada coklat dip. Dia punya coklat Ni Dan juga pisang salai ha. Okay kita akan cubalah makan satu Okay mari kita Buka ha? Sini ke sini Kak coklat sos dia Wah wow. Lihatlah Teman-teman Mari kita Okay, ambil satu pisang tan lain. Okay, kita aku nak rasa dulu sebelum aku deep dengan coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Dah ada rasa manis manis. Pisang Ah. Hmm. Okay aku nak dipkan dalam coklat ni terasa rasa pasti lebih sedap Gini guys Nampak tak coklat dia Okay mari kita rasa Nampak ni Bismillahirrahmanirrahim gil Serius-serius Bila dah deep ni lagi Betul sedap Agak-agak lepas Ada deep ni cheese pula tak Okay mari kita makan Enggak eh, aku makan Puan dan aku silap ada makanan Sedap eh. Kau orang kena cuba. Untuk semenanjung harga dia RM25 dan untuk Sabah Sarawak RM32. RM25 ah aku sebut tadi. Okey apa-apa kau orang boleh tengok dekat Palut punya Instagram. Okay Memang sedap. Lagi-lagi tambah sedap bila dah didipkan dengan coklat ni, okey. Tengok dia aku makan. Haha. Wo, dapatku. Ah Bismillah. So Memang sedap produk ni Asal tak cukup satu ni Kena belilah ni nanti Apa-apa pun Terima kasih kepada Saharul Rizwan Sebab telah buat contest ni So aku dapat merasa ini ni Memanglah boleh beli kan ha. Dapat rasa free Tu lain rasanya Hmm gitu Sebab so, menang contest pula kan Okay itu je untuk video aku kali ni. Kalau kalau kau nak beli, korang boleh dapatkan. Korang tahu di mana untuk dapatkannya Okay ini keluaran apa? Ni? Superhero. Ah. Yo yo superhero macam ni dah. Selain yang ini ada juga yang Zoe Rahman punya, Banana Sangrai tak silap aku. Dengan yang Aceh punya, Aceh Kintang-kintong. Itu nangka kan? Eh? Nangka. Hmm. Ada tiga jenis. So Apapun Kalau orang yang lupa untuk like video ni dan juga subscribe pada yang baru je Nak singgah pada channel ni Dan juga yang lama yang belum subscribe Yang selalu tengok Tapi tak subscribe pun Tolonglah subscribe Okay Terima kasih Sekian saja Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum